Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, Sayyidina Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di Al-Qur'an Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan ilungan Allah Subhanahu Ta'ala. Oke, okay, pada kesempatan kali ini kami akan membahas uh, 15 kurang lebih ya. Uh, komponen yang umum atau terkenal di elektronika. Ini secara umum ya, kami membahasnya. Apabila nanti teman-teman menemukan beberapa komponen yang sering teman-teman gunakan Tapi tidak kami bahas di sini Mungkin komponen itu masuk ke dalam kategori keumumannya Atau kategori uh, komponen yang ada di sini Contoh LED Light emitting dioda uh, LED itu masuk kategori dioda Sehingga tidak kami uh, sampaikan di uh, materi kali ini Kemudian Contoh lagi sensor, ya beberapa sensor, contohnya sensor cahaya yang berbasis resistor atau LDR Light like depending uh, resistor, itu tidak kami masukkan untuk saat ini karena ini secara umum Karena LDR itu masuk kategori uh, resistor seperti itu Oke, mari kita mulai secara umum komponen apa saja yang sering digunakan di dunia elektronika Ataupun kelistrikan secara umum yang pertama adalah resistor, teman-teman. Oke, okay. yang kami jadikan contoh di sini adalah resistor nilai tetap atau fixed ya resistor. Oke, okay. uh, logonya atau lambangnya simbolnya seperti ini. Oke okay, ya, yang di atas itu yang bentuk gergaji itu American style, ya gaya Amerika. Uh, yang bawa Eropa seperti itu. Itu Indonesia atau kami di sini di Alkom Jaya sering menggunakan yang model Amerika seperti itu. Jadi resistor itu berfungsi untuk menghambat, menghambat arus, menghambat tegangan seperti itu. Secara umum ya. Oke, berikutnya, oh ya resistor itu satuannya adalah ohm, ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kapasitor, ya. Yang kami jadikan contoh di sini adalah kapasitor polyester yang berwarna hijau itu, ya, itu eh, lambangnya atau simbolnya seperti itu. Oke, ini fungsinya eh, untuk menyimpan muatan. Oke, ya, satuan dari nilainya adalah farad. Satuannya adalah farad. Oke, kalau teman-teman menemukan yang mikrofarad, kemudian... Kilo, farad, seperti itu. Itu kan kilo, mikro, itu kan eh, apa prefix atau awalan dari satuannya. Seperti itu. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dioda. Ya, dioda. Dioda yang kami jadikan contoh di sini adalah dioda penyarah. Ya. Simbolnya atau logonya seperti itu ada katoda, ada anoda jadi seperti segitiga ada penghambatnya seperti itu ya katodanya yang di depan itu ya Oke okay. kok tidak menyebut mindan plus karena itu bukan mindan plus mindan plus itu adanya di uh, kapasitor uh, polar dan baterai seperti itu Oke okay. nanti insya Allah kami jelaskan di bab khusus dioda Oke okay. ini masing-masing Allah kami akan bahas ya Resistor, kompositori Yoda sampai ke bawah itu, kami bahas masing-masing. Oke, okay. berikutnya adalah transistor ini. Uh, apa umumnya berkaki tiga? Ya. Seperti itu bentuknya dan logonya, atau simbolnya? Kami yang secara umum itu, ya, ada dua. Ya, ada yang tanda panah keluar, ada yang tanda panah ke dalam, NPN dan PNP. Okay, kakinya ada tiga ini uh, bahannya mirip dengan dioda siB konduktor rata-rata semikonduktor seperti itu dan ini fungsi uh, utamanya adalah menguatkan ya bisa menguatkan arus bisa menguatkan tegangan Oke okay, seperti itu kemudian ada lilitan lilitan atau induktor Oke okay. yang jadi contoh di sini beserta logonya ini adalah induktor. Uh, intinya inti udara, ya yeah. induktor, ya yeah. uh, induktor atau lilitan ini fungsi utamanya adalah uh, sebagai penghasil medan magnet teman-teman. Jadi dia menghasilkan medan magnet, ya yeah. sehingga banyak digunakan di uh, peralatan itu sebagai penyaring atau uh, sebagai filter, oke. Okay. Kemudian uh, ya satuannya ini Henry ya Henry karena yang mungkin yang menemukan Henry Pak Henry, oke. Okay. Kemudian ada saudaranya induktor yaitu transformator, ya transformator atau trafo, cuma bedanya ini ada primer ada sekunder ya, lilitannya, oke. Okay. Dan umumnya ini intinya inti besi atau logam secara umum lah begitu. Okay. Uh, karena saudaranya induktor, jadi dia bekerja uh, induktif ya, atau sistemnya induksi. Dia bisa menurunkan ataupun menaikkan tegangan seperti itu, atau juga nambah frekuensi, bisa itu transformator ya, logonya dan simbol apa gambarnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada IC ya, ini integrated circuit atau di dalamnya sudah banyak sekali komponen teman-teman ya komponen ada resistor kapasitor transistor dan sebagainya ya sehingga disebut integratednya jadi biasanya isi itu sudah di, di resin seperti itu atau di packing sedemikian rupa uh, fungsinya fungsi khusus ada yang regulator ada yang penguat seperti itu oke okay. ada yang menghasil sinyal seperti itu oke okay, teman-teman ya tapi secara umum logo atau simbolnya IC itu seperti itu, segitiga, ada input, ada output, ada kaki untuk tegangan, atau dayanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah switch switch ini saklar. Saklar ya, secara umum saklar itu sebagai penyambung dan memutus suatu rangkaian. Oke, yang kami jadikan contoh ini tactical switch kalau nggak salah namanya, kakinya empat, ya. Gambarnya atau simbolnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada speaker. Ya speaker ini saudaranya mikrofon. Kami ngambil hanya uh, Speakernya saja seperti itu. Ya, simbolnya seperti itu. Kalau speaker, speaker itu uh, mengubah sin, apa energi listrik menjadi suara. Kalau mikrofon itu sebaliknya. Jadi suara jadi energi listrik atau sinyal listrik lah seperti itu. Ya kemudian ada screen screen ini sebagai pengaman seperti itu sering digunakannya kami masukkan karena sering digunakan sebagai pengaman rangkaian-rangkaian eh, tertentu Oke bentuknya seperti itu logonya seperti itu teman-teman ya pengaman ya seperti itu kemudian ada baterai baterai ini eh, saudaranya ini ya saudaranya Kapasitor cuma dia menyimpan energi listrik atau muatan listrik dengan waktu yang lebih lama, dan kapasitas yang lebih lama juga seperti itu. Lambangnya seperti itu, itu baterai teman-teman. Ya. Oke, berikutnya ada relay. Relay seperti itu, relay ini gabungan dari induktor dan plat atau pegas di dalamnya ada pegas juga. Jadi, relay ini uh, mirip seperti switch, fungsinya seperti itu. Dia uh, merupakan sekelar elektromekanis. Ya. Saya menyebutnya, ini bahasa saya ya, elektromekanis ya. Jadi, dia uh, bisa memutuskan ataupun menyambungkan suatu rangkaian, suatu sistem. Itu apabila ada energi listrik yang mengalirinya. Oke, itu relay. Kemudian eh, berikutnya adalah motor Kami jadikan, eh, apa jadikan contoh itu motor DC Walaupun ada motor AC dan sebagainya Gambarnya seperti ini Kemudian simbolnya yang sering dipakai Di eh, desain elektronika ataupun kelistrikan Seperti itu motor Ada huruf M nya seperti itu Motor ini saudaranya generator seperti itu jadi kalau motor ini, dia menghasilkan putaran, ya, energi gerak lah begitu, dari listrik. Jadi listrik dirubah ke energi putar, seperti itu. Kemudian, eh, kalau generator itu sebaliknya. Jadi diputar dulu, baru menghasilkan eh, listrik. Atau digerakkan dulu, baru menghasilkan listrik. Kemudian yang terakhir, itu ada... Konektor yang kami jadikan contoh di sini adalah konektor DC. Ya. Oke. Okay. Konektor, konektor itu adalah sistem ada yang menyebutkannya plug and play. Jadi eh, menggabungkan dua atau lebih sistem rangkaian ya agar mudah dipasang dan mudah dilepas. Itu fungsi utamanya eh, konektor. Seperti itu. Jadi ada yang bilang quick release ada yang bilang plug and play seperti itu nah ini di konektor itu secara umum ada kalau bahasa maduranya itu lake bini begitu atau lanang wedok seperti itu kemudian ada juga yang sering digunakan dalam bahasa Inggris itu male and female yang penting itu adalah pasangannya seperti itu oke ini secara umum teman-teman saya ulangi secara umum ini Kemudian insya Allah nanti di masing-masing komponen itu akan kami bahas satu persatu di video khusus Misalnya resistor macam-macamnya apa saja seperti itu Kemudian dioda apa saja seperti itu Insya Allah seperti itu Oke teman-teman terima kasih atas perhatiannya e, Mohon maaf apabila ada kesalahan seperti itu e, Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman dunia akhirat e, Khususnya bagi yang pemula Ya yang baru belajar elektronika tetap semangat belajarnya dalam kondisi apapun. Oke. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.